Tak benar terjadi Katamu tuk setianya tinggal janji Aku memang Seorang yang tak mau disakiti Satu minggu berlalu Tak ada suaramu Jujur aku merindu Ternyata benar terjadi Katamu tuk setianya tinggal janji Orang yang tak mau disakiti, sanggupkah kamu mengerti kecewaku? Cinta yang lain Ku takkan berharap lagi